Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita welcome back Maning bro Kita welcome back Maning, saya mengucapkan terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah selalu hadir dan berpartisipasi di channel ini Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Bro, buat Bang M Hirohim saya ngucapin terima kasih banyak Buat Bang Raja Gamer, saya ngucapin terima kasih banyak Buat Bang Aldo, buat Bang PNI, PNP Dan buat teman-teman yang lainnya yang udah selalu support saya di channel ini Saya ngucapin terima kasih banyak Yang udah selalu support saya di game ini Saya juga ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu ngasih saran, ngasih tips, ngasih so solusi, ngasih informasi dan lain sebagainya yang sekiranya bermanfaat untuk saya. Saya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman. Mudah Mudah-mudahan kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bro, saya ngelanjutin Jackson, Bro. ngelanjutin Jackson. Lanjutin Jackson. wow Bro. Ini unlock bisa kah? Oh, saya punya satu ya. Punya satu kah? Punya satu kah, bro? Oh, Jackson. Oh, Jackson. Bagus, re. Bagus, re. Jackson, rek. Bagus kalau kalahan ya sama apa ya, bro. Saya coba ya, bro. Saya coba unlock. kursi Oke, okay. gokil. Loh mana? Lu, oh ini bro. Oke, okay. oke, okay, udah jadi bro. Ya, bro, udah jadi bro. Oke, oh, kembang-kembang dia, bro. Kayak kayak sarung tuh, menyala-nyala. Jackson, oke, okay. masih mengejar misi untuk mencapai lima puluh ribu lima ratus saya baru tiga ribu empat ribu. sia-sia maina-maina. Inop Bayu Saput lo ini yang hahaha -ha -ha -ha -ha tadi satu grup sama saya sekarang jadi musuh tuh baso tuh no yang hahaha -ha -ha -ha. sekarang jadi lawan bro jadi enemy, deh dia ya, bro. Yang tadi, Loh teman-teman. Saya kemana, bro? Ini satu dua tiga empat di sana juga. Oh, dia ikut ke sini, men. Ini kalau di sini, pertempuran di sini saya biasanya kalah. Nih, yang lain pada nunggu karena benderanya di mana, bro? Enak oh, bisa di tengah. Woi, oh, hex score, kok kill men hex score. Oke, okay, itu, nah, bro, muncul. Mana oh, no, bro? Baso itu, itu yang, yang, oh, oh, oh, tadi ya bro ya kalau nggak salah. Tadi satu grup apa saya ya bro? Lulu, gua kenal main game. Oh, dia di belakang sini, rek Nenain gua, rek Waduh Gak keburu, bro. Apa suara gak keburu? Aduh, teman saya, men. Coy, gue belum menembak, coy. Oh, kita sama-sama, Jackson. Gue nyusulin teman-teman saya, bro. Ini mencar kita, bro. Allah Gusti Bang tunggu Bang. no teman saya di sana. Saya nyusulin. menembak yang sebelah sana bro Mau sekali ya, Bro? Oke. Okay. Main mana? Wow, wow, wow, wow. What? Siapa itu, Bro? Kepas sendiri bro Waaah cir Defet re saya nggak tahu yang dari belakang, bro. Konsennya pasti selalu yang di depan, bro. Hah, man, man, Jackson M36, Jackson masih kurang banyak, saya bro. Tuh kan, uh, <tuh> itu tadi satu grup sama saya, bro. <tuh> tadi satu grup sekarang berbeda. Tadi satu grup, tapi dia di kru sebelah jadi menang ya rek Jadi menang dianya Jadi menang, jadi menang, jadi menang di vet, Oh no Noah Your enemy snipers. I Emin mean Juwaru. Oh, ini yang di gedung-gedung itu ya. Wah, ini Ini yang, yang di gudang gula ini, re Yang di apa namanya? Di peti kemas itu yang gerbong-gerbong kereta ini agak ruwet juga di sini kayaknya, Bro. Bro, jangan pisah dong. Jangan pada mencar. Oke. Okay. Nguasain wilayah dulu bro Teritorial Nm is capturing is Capturing Oke okay, saya ngikutin temen saya Cromwell Itu yang kayak gitu apa ya bro? Leopat bukan? Yang tembakannya banyak banget Waduh, Bre. Are Pocok, pocok, pocok, pocok. Nih, kau kena, Oke, kau dari belakang ya, Bro. Sini, bro. Cekat bro, cekat bro. Bro, bro. Warna bagian kepala saya tadi, aduh, track saya rusak lagi bro. Mampus lu, waduh, rek, gua kena rek. Dia ngecer saya bro Oke okay. Ini rek, ini rek, habisnya rek Awas dia muter lho rek hit them hard. Awas dia muter lho rek Eh, rek satu lagi rek satu lagi rek oke okay, thank you Woo! thank you man whoa wow. <laughs> gua dipentokin mulu palanya dari tadi bro ah uh... Bro, kalau kita ngelihat ngeliat uh, replaynya, replay tayangan siaran ulangnya, kira-kira kena CR nggak ya? tak coba ya? saya ngelihat tayangan ulangnya nih, bro. Wow, Bang Sani ATK, bro. Gokil, Bang Sani ATK. Kasih jempol. Hehehe, mantul. Bang Noah, kasih jempol. Mantul, hehehe. Kayak jempol, mantul, hehehehe. Thank you, bro. Saya coba lihat tayangan ulangnya, bro. Ini tayangan ulang yang tadi. Kita lihat, bro. Coba langsung ke sini deh. gua berduwe saya kayak ini, bro. Dipentungin mulu kepalanya, mana yang tadi ya? Kua cepetin deh oh, ini nih, ini, ini. Oh, oh, dia menaikin saya Hana, Hana 9, Hana Underskot 9 Hana, wow, tuh, saya diserang dua. untung ada Bang Cromwell dia hitung, apa hitungannya dulungin saya bro, Bang Cromwell bro Uh kepalanya nggak kelihatan, Rek no, kelihatan, pucuknya, oke okay. nice shot Nah, itu satu maju Cafe 1. Aduh, itu saya kena. Oke. Saya mau mencoba nulungi Bang mau bantu Bang Cafe 1. Bantu Bang Cafe 1, Rek. bantu Bang Cafe 1. Bang Cafe 1. One bro. Bro, okay. okay. nah, yang udah mentungin kepala saya bro. Oh, tuh. Nah ini, biar bolong tanknya. Assassin, assassin red sindikat saya kena sama bang asasin tuh, pucuknya, tuh kok oh, kan? ini noob banget ini, saya gak tahu nih bagian gambarnya doang, Bro ini saya ditolongin kena turetnya tuh, Bro saya ditolongin sama bang Cromwell bang Cromwell selalu lulungin saya, Bro bang Cromwell lulungin saya, Bro oke, okay. okay, 3 shot oke okay. juaro, mau. mencoba mengejar ke depan bro mencoba ke depan oke bang sani ATK Cromwell mantep ini yang tadi ya bro siaran ulangnya bro Siaran ulangnya Saya ngasih jempol Bang Cromwell Thank you udah ngebantu saya Bang Cromwell Bang Cromwell keren Keren bro, keren bro Keren Keren bro Jackson bro Saya masih mengejar Misi berikutnya Tapi kayaknya Starsnya masih panjang bro Masih jauh bro Jauh, kalau main game ini pasti satu kali menang, satu kali kalah satu kali menang, satu kali kalah, ya enggak <gifat> teman-teman pernah ngalamin hal kayak gitu enggak, satu kali menang, satu kali kalah dua kali menang, satu kali kalah dua kali kalah, satu kali menang bolak-balik begitu terus ya bro saya enggak tahu mungkin uh, WUTB-nya ngasihnya begitu atau gimana btw saya, saya ini premium ini kemarin dapat dari mana ya gol kalau enggak salah, ini masih tiga hari, dapet Bonusnya satu hari doang. Ini masih tiga hari, bro. goal apa? premiumnya bro. Premium account. Oke, okay, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Yang udah selalu hadir di konten video World of Tank Blitz ya, bro. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang ada di sini, bro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.